Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda dan para donatur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Saya mewakili keluarga besar IMC dan seluruh panitia yang terlibat dalam acara Senandung Cinta bersama dengan Opik Tomboati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas donasi yang ayah, bunda, dan para donatur telah sumbangkan pada hari ini. Alhamdulillah, kurang dari dua jam terkumpul donasi ratusan juta. Ini bukti kecintaan kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, dan diterima sebagai amalan yang tinggi di sisinya. Bilahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.